Aha, aku udah ide, mending aku ngechat mantap ah. teman-teman nama saya patah kali ini aku akan membuat cetoran apa itu cetoran cetoran itu adalah mainan dari desa kami buat kalian yang penasaran langsung saja kalian ikuti perjalananku hari ini let's go selamat menyaksikan Jadi, bahannya kita cari di hutan teman-teman Kali ini saya akan menerapas jalan Jadi, kita membabat semak-semak biar kita cepat sampai Bahannya adalah bambu ya teman-teman Untuk pemotongan kita diwajibkan hati-hati Atau dalam pengawasan orang tua Nah ini bahannya. Langsung saja kita buat ya teman-teman. Sekarang ini, di sisi Nah, ini kita cocahkan Cara ini, sunjuhnya lepoknya gini ini secara ini sedih Ayo langsung dibajar Nah, ini peluru ini Nggak godong -nang. Tembak aja, itu tuh Riaus. bahan